Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Lesnar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Persahabat ya pastinya selalu bahagia ketika melihat kebahagiaan Lesnar family Kali ini di vlog LA persahabat ya, Memperlihatkan abang L Kali ini tetanggaan langsung dengan Habib Masya Allah, dicium langsung sama Habib Dan didoain juga persahabatnya. ya PBL menjadi anak yang soleh Ini selalu membuat kita bangga sekali Mudah-mudahan doa baik dari Hati Bisa diijabah Dan dikabulkan Allah-Allah Masya Allah banget tersahabat. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik Untuk Lesler family Kemudian juga selanjutnya Ini ada momen sidukan persahabatnya Abang El, lagi peledit nih persahabatnya Aduh luar biasa Apalagi melihat senyumnya Abang Fatih Membuat candu banget tersahabat ini kebahagiaan yang kita dapatkan dari abang L, aduh, masya allah banget tuh, aduh, ya, gemes banget ya abang L, sampai langsung main pukul-pukul aja nih ya hingga komentar pun banyak sekali diberikan, di antaranya dari ke itu bilang, di situ dikatakan eh ada yang lagi date nih abang tetap penasaran sama pita rambut katanya tuh ada juga tanggapan lain. Dari akun Averinas21 salvor tangan Samira yang keinjak Tapi kok nggak nangis ya katanya tuh Masya Allah Luar biasa Emang anak ini gemes banget bro, sahabat, ya. Selalu bikin kita happy Apalagi untuk nomor selanjutnya di nih bro, sahabat, ya. Ketika Bang El Ini cium Samira Ini aduh masya Allah banget Pokoknya persahabat ya Kalau cium Emang bunyinya muah gitu ya bang? Katanya Persabatia ya, pinter banget nih abang El. Sayang banget ya sama Samira, aduh. Sepertinya ini abang El sudah kepengen banget punya adik perempuan nih, aduh masya Allah. Pokoknya selalu mendoakan yang terbaik untuk kesayangan kita. Abang El makin hari makin pinter, makin lucu, makin menggemaskan. Ini kebanggaan kita semua ini ya, Persabatia, ya, aduh masya Allah. Kemudian juga kita lihat selanjutnya nih, momen ada momen agenda persahabat ya. Agenda santunan dan buka puasa bersama Dengan 56 anak yatim piatu Berjalan dengan lancar nih Alhamdulillah persahabat ya. Acara dari Les lovers Di Depok persahabat Selalu membuat kita bangga juga Dengan kekompakannya mudah-mudahan Sehat terus, bahagia selalu Dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan Selalu diberikan kelancaran Kita semua juga kalimat caption yang ditulis langsung Aleka Rosa Alhamdulillah santunan dan buka puasa bersama dengan 56 anak yatim piatu berjalan lancar Masya Allah senang sekali bisa berbagi dengan mereka Terima kasih kepada seluruh anggota The Cute Moms yang sudah mensupport penuh acara ini Sehingga bisa berjalan dengan lancar Semoga kebaikan moms semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu SWT dengan rezeki yang berkali-kali lipat Amin Masya Allah banget tersahabat ya Alhamdulillah Begitu banyak orang baik yang tentunya menebar kebaikan Selalu bangga dengan Les Lovers Terus menjadi contoh baik untuk semuanya Persahabat yang kita mendukung apapun Yang dikerjakan mengenai tentang kebaikan Dan pastinya juga persahabat ya Kita semuanya masih menunggu cedukan terbaru Hingga kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia Dari Lesti dan Bilar tentunya bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bagi mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh